ini itu loh pak, yang ya, ya yeah. ini hampir e, 15 hari ya. Yang hari. di oh, Sungai Lusi ya. Sungai Lusi. Oh, okay. Berarti yang kemarin nanti ya dicek Pak Menteri sudah belum, Hah? belum biar ya? belum dicek dari ini kok oh, belum sampai sini. Belum. Dan sudah kemarin kemarin biar dari Kalawa, terus Jeporo, Pati, terus digambar sekalian. Ya, ya. Terus Pak ya. Ketua sekalian juga. Yang. Sungai Lusinyangan? Itu, Pak. Itu jebol. Jawa, juga, iya. Jebol tapi yang daerah timur juga ada jebolan-jebolan itu karena tidak pernah dilemansa sih, kan? Nah, ini hampir ribuan, ribuan heitar ya, Pak, ini. Kalau melura hujan, masuknya ke sini. Masuknya ke sini? Iya. Ke sini mungkin larinya nanti ke demak, melura, eh, demak, kudus, nah, kan. jebol ini? Ini jebol. Itu begu ini dari uh, BBS. BBS kemarin saya komunikasi dengan BBM, ya. hmm. ya. ya. okay, kan saya dari ya, hai, hai, hai, hai, hai, dina hai, hai, hai, bego hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nah kemarin saya sudah ke sini, tapi nunggu bego-nya belum ini bego dari BBWS? BBWS, iya lagi ngocor loh banyune ini airnya ngocor dari mana ini? nah itu kalau itu nah, saya nah, itu timur ini. Belak. oh ini pembuangan, kesini? pembuangan ini ke sini? pembuangan ke sini ya? sebetulnya tidak pembuangan tidak pembuangan, nah. hanya jebol. ini kan jebol, pak lah oh. larinya ke sana terus ke nah, makut ya, saya iya, otomatis karena ini jebol dulu, Jebol. Jebol mengalirkan lho, jebol lumi. kan moner ini iya nah, saat ini garing tau, garing, garing terus ini gilirkan ke sini nih nah, iya oh. supaya, tapi lewatnya yang ke sini bukan lewat sini pak lewat yang sebelah timur, oh, salah usia lewatnya nggak sini? nggak sini ini sini jebol kayaknya? iya <tuh> walah boleh malah gelanan itu air ya, di sana, terus yang kecamatan berarti ini desa Roget. Roget kemarin saya ke sana, rumah masyarakat masih kebanjiran, tapi kemarin saya juga mengusulkan kesubitan satrian yang sudah bertahun-tahun beropterialisasi, terus kemarin dari GBBS, tahun ini katanya mau diagarkan. Ya yang itu. Saya aku saya langsung Kalau kejar saya. Tapi ini. satu alur satu alur. Kalau dari Blora banjir masih belum di sini. Kalau sana dari Blora Tapi yang susah kan dari Solo Tigo. Pokoknya gerumbugan ini yang termasuk gerumbugan juga. Untuk desa Karangsari ini jebol, tanggul jebol itu tiap tahun pasti. Saya yakin jebol juga? Ini Karangsari satu detik. Ini ya? Satu detik? Ini, ini sebelahnya tinggal sekian. Tanam. Ini gerumbugan jebol ya? Belum, iya. <laughs> ini <laughs> yang tidak bisa ditanami itu hampir 100-100 juta. 100, 100. Itu atau belum. Ada yang sudah tanam, ada yang peresmian bedeng, uh, ya. Iya. Ya. Ya. ya. Jadi, Jadi itu dipastikan semua yang sudah tertanam gagal panen sih. Gagal panen pasti, pasti, nggak. Yang cari-cari gagal panen ya. Ada dan bedengnya masih. Kemarin kebetulan kan dari Pak uh, Menteri ke sini tuh ada oh, panen. Ada kan, panen saja, pan hanya sedikit sebelah sana, saya kan agak. Uh, agak apa nah, karena ini pak suri budget juga supaya juga ada bantuan yang gagal nah ya. alhamdulillah sudah dikasih punya berapa besar gitu kalau kan ada ya, menin, ya. agar nanti yang sudah ditanam itu dan itu ganti. kalau belum ditanam sudah diperlukan. Terus saya kan juga menggunakan itu lah ada asuransi petani, mm. mana kan ya bayar satu, ya, perhitan, oh, ada perhitungan ada enam ribu, ada enam juta. Ada yang sudah masuk, ya ada, yang oh, ada yang belum. Uh, ada yang ini sosialisasi kepada desa-desa nanti. Ya udah. Kehape itu jadi nggak ya. kena ginu. Ya, ya. ya aman sih, mukirnya ya, ya, ya. aman sih. Salah ya, ya. ya. ya. ya. nah, <laughs> Jadi yang untuk konstruksi yang berat terdampak. Masih area sama kan masih airnya masih tinggi. Oke. Ya, Berapa meter? Yang ya, di persawahan ya. sedini kalau jalan di situ juga masih sedini loh. Berweri ini kemarin lebih dalam, Bang. Kan saya masih kerja sama sama teman-teman -tok di sana. Untuk modifikasi cuaca. Jadi masih jalan terus. Jadi kita tahan penuh laut dan route-nya Sambil kita bereskan ini. Jadi sebenarnya masih masuk waktu hujan. Jadi kalau kita nggak modifikasi dihidikasi cuaca. Yuk. hari nggak hujan. hari nggak hujan. Pak Dhani juga, Pak Dhani, Pak Dhani, Pak Dhani, Pak Dhani, Pak. Ya, Pak <tuk> Dhani, nah, ya. Kita bersama-sama, lah. Yang kalau di belakang, saya pas di belakang, Pak. Dihar sama industri dapat menurut sosial dapat dibantuan 1000 dari Sembako Sebaiknya Sebetulnya adanya sana Sembako, karena minta kan ada kapan adanya sembako, ya, itu kan terima terlalu. Harus sembako ya, hmm. nah, kemarin uh, apa ya Pak, Yang kan? terlalu karet kita mau langsung eh, yang tahu karen itu akhirnya kita sudah ngusulin ke BTP, belum, ya. belum tahu enggak? sudah, sudah kapan katanya? belum tahu belum tahu enggak? siap kalau datangnya tahun depan, ya perlu kan? kalau kita ya. tahu kan. Nah, ya, ya, kalau tapi ya. hari ini yang sifatnya daerah, sudah terbukti semua ya? sudah, sudah maksudnya nanti kurang kalau kan pangan untuk semua mungkin yang spesifik, spesifik itu tapi terbukti aja saatnya urusan perempuan, anak-anak, ya, ada -anak. ya, ya, itu aja. juga sama. Oh, Oke. Ya, itu, itu ya. saya, ya. saya kesulitan, <tuk> itu. Ya, ya. kalau yang makan kan kurang kurang. Ya, ya. kalau ya. uh, ya, cepat. iya cukup. karena ada nah, nah, nah, anggaran yang bisa persen. BPTE sudah kan harus ya, itu juga. Masyarakat, masyarakat, masyarakat sudah tanya, apa-apa? Iya. Itu ada laporan pasti kalau Iya, iya, iya. kan di teman-teman juga saya tanyakan kalau makan kita siapa? Iya. Ya. Ya. siap. Tapi yang spesifik-spesifikasinya bagaimana ya, maksud Bapak kalau Kita bantuan bola di. Kita di BVS. Itu benar kita seperti itu sebenarnya juga. Gelestek. Iya, petrek. Nah. Ketika intensitas surat hujan ya. yeah. ini panjang utara turunnya ya, Hujan satu jam, sampai sini lagi muaranya. samping, kalau luksi luap, ya masuk. Itu kenapa, Bu Kenapa, tahu ya. Belah, belah, belah. Oh, belah. Ya, masalah. Mas 98 itu kan pembalakan liar <gul> ya, ya. ya. Itu sekarang jadi kebun, ya? ya. Ah, itu, jagung, itu masih sosial, enggak? Dalam proses, Dalam proses? Belum, kan? Belum, saran saya jangan. Jatuh. Itu begitu dipakai untuk jagung, harus lemuk. Saran saya dujukkan du <coughs> lagi, dujukkan latihan saya. Hmm. area itu baik. Ada sih yang kalau datarannya rendah boleh lah ya. Tapi masih tinggi Itu mesti kita tanami Ya, Itu perhutani atau warga? Perhutani. Perhutani, perhutani. ya. Hmm? Tapi saya kemarin kerja sama dengan perhutani, kita uh, ditanami yaitu yang apokat Pak. Apukat. Ya sapa we, buah keras menurut. Ya. Mainan sawi buah terang tahu dikerok loh. Iya, buah. Apukat tidak serah itu kan bisa orang anda mau kayak nanti kalau pingin itu orang <tuh>. itu nggak tahu, orang tua itu mau kita tuh bune itu kalau sudah ditanam jadi apa? Tidak, karena jikalau produksi, biasanya cuma dipanen. Dipanen tuh nggak apa-apa, asal isoh model namanya TPTC itu TPTC itu bang file tanam jadi. Sebenarnya dengan pola itu, orang akan bisa mengelola. Jadi, banyak orang ini dekat ya. bawah, jadi di situ itu Sekian dulu, tangan lagi, jadi berjalan terus gitu. Berjalan kemarin saya nanya satu di ya? Iya, iya, iya, iya, Orang yang terus sana, Pak, itu ada tiga puluh lima hektare, itu aku semua. Iya, iya, iya, ada dua canggih, ya, dua canggih. Iya, iya, iya. Tapi, untuk lingkaran satu, ya, sudah seperti ini. Pak berapa Pak Sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah BNPB sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah masuk, sudah Apa ya. sudah masuk, sudah masuk, sudah sudah masuk, sudah sudah masuk, sudah sudah masuk, sudah Su Ramp, sudah siapa. sudah masuk, sudah masuk, sudah sudah masuk, sudah sudah masuk, sudah sudah di faktor ditandul untuk nelok oh, itu tipis kayak pondok. Yeah. Berapa kira-kira? Ya. Yeah, Kalau uh, tentang mata air tadi faktor flora dan nanti saya sampaikan ada sudah ada data ini ya. data ya? sama usulannya dikirim minta aja nanti di aja. Yeah. Sementara delapan sungai strategis Bu yang oh. tergabung dengan Rosi. Kan yeah, yeah, yang kamu usulkan rab gambarnya sudah siap. Nah, ya. 8 Delapan sungai Pak Tengok yeah. yeah. Jakarta sih ya, di e-file aja Di WA aja, foto-foto yeah. yeah. di WA aja kan yeah. yeah. Masuk tuh bener langsung Kayak yeah. yeah. nah, gitu langsung ke Menteri cepet, Bu Ya, yes. <gir> semuanya langsung, kerasa kesulitan Soekrat ini <gir> mejaunnya kok kian, ini langsung tenang tangannya Menteri Mumpung yeah. <gir> <gir> Pak Basuki baik hati Baik wow, ah, Pak ya, apa ya Pak Basuki, Itu kemarin itu ke Megol Ya waktu Semarang Bandir, Semarang Tawang itu masyarakat <sukup> protes saya di situ cegherono <sukup> aku bengok, isu itu diterbang, Baru Barju aku ndelok info mana macet, pak Presiden terbang. Pokoknya aku modalnya tak tekan nih, monol. Betok. Di getak getak saya upload bentuk bentuk kafe. Kalau aku dibully aku rapopo, monol. <sukup> Yang sudah tam sama. Itu kan sudah sudah sudah ada belum lum Pak, mau jalo Iya. Tapi ya, sudah ada. Ijinnya sudah kan oh gitu. ada. sudah terpembebasan tanah, sebetulnya sebetulnya sudah. Sudah. Sebetulnya sampai 6 miliar. 15 tahun. kuat dulu sampai sekarang di di masuk ya? biar masuk dengan nah, sudetan itu lusi. 300 meter masuk lusi, kalau tidak di sudetan, dia 7 kilo baru masuk lusi. Pak. 7 kilo 7 kilo yeah, masuk anjaknya, lusi, dari <laughs> oh. kali gelubukan, Pak. Kali hai, Itu bagian terdekat kali hai, menuju hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, siap hai, hai, hai, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh. Lurah. Lurah oh, lurah yang irem. sudah sini tangan ngopo ngopo oh tapi yang Lucy ini tidak normalisasi Pak, kami hanya yang tanggul-tanggul tanggul Masih ya Iya, Tanggul 80 miliar Tanggul 80 miliar ya ini pun nggak Pak? iya nggak Pak kamu siapa namanya? Rupian, Setiaan, kamu nggak sekolah? sudah mantuk oh sudah mantuk mantuk-mantuk tadi -mantuk, ya? Nah, ini sekolah. nggak sekolah? Ngga. udah pulang oh iya iya yeah. ya, ya. kamu kelas berapa? kelas berapa? Oh, kelas 1 kelas 1 ya. Ay, ini ayo, siapa? Ya. mana namanya siapa? iya sebenarnya kalau tanggonya sih tidak terlalu sulit ini tinggal nempel aja, tapi problemnya ini mesti jangka panjang. Sehingga Sungai Lusi mesti segera ditangani dengan perubahan cuaca yang cukup ekstrim ini. Kita nggak mau tahun depan nanti terjadi lagi. Tapi Alhamdulillah kemarin Pak Basuki sudah hadir, keliling ke Kudus, kemudian Jepara sampai Pati. Saya sudah matur beliau, dan tadi dari PUPR Kabupaten juga sudah membuat usulan. Nanti saya akan backup untuk saya teruskan ke Pak Basuki agar daerah-daerah kritis ini, terdeteksi Jawa sehingga ada titik-titik uh, yang bisa kita lakukan peringatan ini Yang kedua yang digrobokkan ini sung, uh, arusnya itu dari arah Blora ya Bu ya dari arah Blora dan kalau hujan ini di Pegunungan Kendeng Utara ini lumayan lumayan gudul. Ya? Kalau saya lihat di sini mungkin bukan urusan Galian C tapi mengkonversi tanaman dari tanaman keras ke tanaman semusim. Sekarang tanamannya kan jago Menurut saya tidak, ini mesti tanaman keras lagi, kalau itu ditanam jagung, nanti akan hujan ke sini, dan tadi disampaikan satu jam paling ya? Satu jam sampai sini? Satu jam hujan di sana sudah sampai di sini, nggak boleh, ini mesti ditata bareng-bareng, kalau enggak kita akan mengalami situasi yang buruk. Tapi perhatian uh, bu Bupati tadi sudah cukup uh, detail, bahkan beberapa DED sodetan, terus kemudian untuk mengurus sungai Lusi ini, Uh, menurut saya yang nanti kita teruskan, karena Pak uh, Menteri PUPR juga sudah punya perhatian ini, tinggal nanti kita tekankan agar menjadi prioritas. Karena ini sifatnya bencana, yang mesti ditangani segera. Kalau reguler kan nunggu APBN berikutnya, kita gitu. sekarang insya Allah um, masuk kategori bencana agar bisa ditangani tahun ini. Ya, okay. Terima okay. kasih. Yeah, okay. yeah, yeah. Sayang... ya. itu Pak Sungai Rusia. Ternyata memang bahaya, tidak hanya di sebuah Jangan lupa semangat dan kerja keras. Terima kasih atasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tapi mereka tetap dapat bantuan. Dapat Dia bantuan oh. ini juga termasuk ini belum tersalurkan juga ini. Benar -benar itu baru harus disampaikan itu. kepada warga ya. Iya, pasti. Mampok sing kurang apa? Ini kurangnya ya dana sembako sama banyak asur yang mungkin masih basa banyak warga yang datang membutuhkan kalau stok makan, kurang, cukup nah, stok makan, ya, cukup nah, ini ada kasut dari Dinsos nanti? Oh, dari Kemensos? ada nanti ya, ya. Kemensos ya, kemarin ke ya. Bu Menteri ya Bu Menteri langsung lagi saya minta Anu aja nanti diperhatikan anak-anak haditha -anak, gitu kalau ada ibu kembir, tolong kita nantikan ya. E, nasi juga dari soal, soal kesehatannya. Jadi kalau bisa kategori kesehatannya, jalan terus. Jalan jalan jalan jalan ada anak -anak nanti. Ya. ada roti apa, ada juga nanti. Masupat. Masupat oh, oh, okay, ya. Okay. Yeah. Kalau stand logistik cuma ditaruh di sini. Yeah. Yeah. Di ada di pos bandir, ada pos Oh di pos juga ada. ya saya bilang, aja sampai saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, sosial. saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, saya bilang, yang saya sudah masuk sudah masuk oh, ini sembako nanti kan muat ya Oh iya ya. kalau yang kayak kasur ada, ada. Ya. kemarin juga ada ada selimut selimut ada, ada. tahap ya. ya. kan? ya, ya. kemarin datang ada harus sembako sebenarnya bisa sudah dari sejak 1 Januari Masukan air Pak kemarin Eleman eh, iya. ini kena. kena Masuk ke sini? Iya, ini ya. udah jauh surut ya. Masuk tiap tahun ya gitu? Tiap, tiap usah Bapak, bukan tiap tahun, setiap hujan terus ya, Kalau ya. tiap tahun kan mungkin setahun sekali ya. Sering terjadi. Tadi ada eh, pengaruhnya sodetan tadi ya. Pak, yang saya usulkan oh, ya. ya. Ini bahasa sampai sini, kalau sodetan itu terrealisasi itu mungkin banjir kurangi jauh termasuk termasuk sungai yang dari lemah putih sampai dengan rencana sudetan itu juga harus dilebarkan so, karena ini, kita kita bisa so, karena <tuh> Lusi, Lusi, Lusi. Desanya Lusi-nya ayu-ayu. Lusi, Pak. Komoknya sampai sini, Pak. Lusi, Komoknya sampai sini. kalau dia. Tapi selama beberapa tahun ini, yang paling parah? dan paling parah ini. ini. paling parah di Desa Hamate, Terus Karang Sari, KPA. Ya, juga. parah juga tapi dulu ya saya di sini terus sih panah terus nah, ya setiap, setiap tahun terus setiap tahun terus dulu kalau saya ya tergantung, Mungkin Pak ini dibuat itu untuk cadangan Untuk cadangan pertanian berikut Sebenarnya memang kalau itu tadi yang pembunuhan gedung utara ya, itu kalau dibuat bumbung atau warga oh, iya. di, di saat kemarau dibuka jago, oh, kan tanaman oh. ya, sampaikan tanamannya, tanaman keras kalau ya. ya, ya, ini, ini, sedimentasi itu mahal sekali nah mungkin mbung itu kan termasuk uh, terkait tanahnya Pak kadang-kadang belek mbung ada kemarin kadang mbung itu bocor langsung eh tanahnya Bapak. kan mungkin labin ya orang itu urusannya tukang insinyur segalanya yaa sinyur ya tukang insinyur segalanya ini seorang ya. borak kecuali labirnya itu karena tanahnya bergerak ya Tidak. Tidak. tapi kalau tanahnya hmm. uh, nggak tahu di sini apakah ada tanah bergerak atau enggak di sini. Kalau modelnya pakai ini dibanding yang di sini. Ya. bisa, berapa? berapa lama? aku kasih pak, maksudnya kan bisa ditanami padi-padi kolomijo. ini sama sekali bukan satu panen anggak? ya bisa. nah kalau Dan seperti mana, ini tidak bisa. tanam dua kali, tiga kali. pengalaman tahun-tahun kayak gini. iya, sama. ini berapa lama surut? surut ya. yang tahun kemarin itu sampai tiga bulan, pak. iya. Sawahnya banjir, sampai tiga bulan. Kalau ini, posisi saat ini dari 1 Januari sampai ini sepuluh. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu. Ini baru surut ini. Dari 1 Januari. Sebelumnya, Pak ya, ya, sudah. itu sudah. Oh. Banjir. Banjir. Oh, banjir. Banjir. Banjir. banjir. Ini juga masuk dari Lucy tadi ya? Iya, dari Lucy Lusi oh. ke sini, Pak nah karena tadi pak tidak lama tidak dinormalisasi, vis kabinnya terbatas Kalau ya. ya. yang kemarin di Gubuk sudah aman ya. karena sudah langsung dinormalisasi pukul <tuh> <tuh>. kemarin. Ini oh sama sekali tidak ya. pernah yang tumpah. Ya. ya dulu Februari ya. dulu. Ya ya ya. ya ternyata ah, sini ada ya besar sama tuntang ya ini, Jadi, ini. ini, ini tuntang jebol ya Rene iya, bisa terjadi kesini bisa, pengaruh musy ya Rene, gue ya. banyak oh, seneng ya karena cantik naca hantik, nggak naca hantik ke musy <laughs> nah, <ayu>, ini ini ayu Rene disini kita kacau dekat disini kan sangat rusy ya ada Lusi, eh, kali Lusi, eh, Lusi. anaknya banyak. Pak. kali dulu. kali dulu. Kita sekarang Ya, Ya, Ada Lusi? Anak Anak Banyak. Anaknya Lusi. kali Pak ya ya mas ya, masalahnya ya logistiknya jangan dapet apa namanya, kesehatannya komunikasi ini sosial, kemarin ini pertanian kemarin.. kita pasti jalan satu lagi ya I